Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel kami Wong Tesol 86 Menujur KTP. Oke, sobat dulur, video kali ini kita akan membahas satu pohon dan satu tumbuhan yang sangat angat, amat bermanfaat bagi kesehatan. Dan pohon ini jarang sekali orang mengetahui manfaat dari pohon tersebut. Pohon apakah itu? Tuh pohon juwet tapi yang kita akan manfaatkan kulit dari pohon juwet tersebut Adapun manfaat dari kulit pohon juwet tersebut ialah untuk menurunkan darah tinggi dan masih banyak lagi manfaat yang lainnya tapi yang kita akan bahas kali ini untuk menurunkan darah tinggi oke sobat telur tanpa panjang lebar kita akan menuju ke TKP Oke sobat, telur inilah pohonnya dan cara mengelupasnya pun kita harus Klik terlebih dahulu kulit luarnya karena yang kita akan ambil kulit dalamnya kita akan ambil kulit yang bagian dalamnya nah, kira-kira seperti ini kita akan buang kulit bagian luarnya yang kita ambil kulit dalamnya saja nah, kira-kira seperti ini setelah kita buang kulit bagian luarnya lalu kita ambil bagian kulit dalamnya kira-kira seperti inilah oke telur. Oke, kira-kira seperti inilah setelah kita buang kulit bagian luarnya, kita ambil yang bagian dalamnya saja Oke, adapun cara memasaknya pun sama seperti video sebelumnya telur nah, Kita hanya butuh setengah genggam tangan seperti ini, kira-kira ini sudah cukup dengan Uh, cuci terlebih dahulu cuci yang bersih terlebih dahulu lalu kita rebus dengan dua gelas air putih lalu kita hasil dari air rebusan tersebut kita saring kita jadikan satu gelas sama seperti video sebelumnya nah manfaatnya pun cukup dasar, sangat cepat untuk menurunkan darah tinggi oke okay. yang paling bagus mengkonsumsi ini minimal satu minggu sekali, jangan terlalu sering karena ini sangat dasar sekali manfaat untuk menurunkan darah tingginya minimal satu minggu satu kali dan itu pun harus setiap selesai setelah minum ini kita harus mengetes ke dokter tensi darah kita kalau udah memang normal kita jangan lagi mengkonsumsi tumbuhan ini karena tumbuhan ini karena kulit maksud kami kulit dari poncet ini sangat dasar sangat cepat untuk menurunkan darah tinggi oke dulur cukup sampai di sini dulu video kami Semoga bermanfaat, dan nantikan video kami selanjutnya. Oh ya, jangan lupa untuk terus dukung channel kami agar kami tambah semangat lagi untuk memberikan tips-tips dan cara memanfaatkan tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan yang ada di daerah kami. Terus. Dukung channel kami dengan cara subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Dan yang paling penting share Teruslah share video kami agar bisa bermanfaat bagi orang lain Karena sebaik-baiknya orang itu orang yang bermanfaat bagi orang lain Oke kami bukan Tuhan, kami hanyalah manusia biasa Yang tidak bisa menyembuhkan 100% penyakit yang ada di dalam tubuh tetapi kita hanya bisa berusaha untuk mencari obat tradisional yang alami untuk dijadikan obat agar kita bisa tumbuh sehat. Oke, telur, sampai di sini dulu video kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya hiduplah sehat, jangan lupa olahraga, dan olahraga yang paling bermanfaat itu adalah sholat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh